Terlihat keduanya sangat bahagia Dalam postingan tersebut juga Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Dede Lesi Kejora di akun pribadinya Ya Allah, bersyukur banget Punya sahabat sudah seperti saudara sendiri Selalu ada di dalam Kondisi apapun Si pendengar best Dulu masih ngomongin main, sekarang obrolannya Udah beda ya, kalau ketemu jarang Foto ini foto 4 tahun lalu angin sayang berat umrik Fi umrik, sehat panjang umur Pokoknya doa terbaik selalu buat agin sehat-sehat ibu utun. Itulah kalimat caption doa yang diberikan oleh Dede LSD kepada Kak Margin persahabatnya yang sedang berulang tahun. Mudah-mudahan keduanya selalu diberikan kesehatan kebahagiaan dan kita doakan yang terbaik juga. Mudah-mudahan rangkaian acara pernikahan Dede Lesti dan Abang Bilar selalu diberikan kelancaran. Dalam postingan tersebut, banyak sekali tanggapan hingga dibanjiri komentar. Persahabatnya salah satunya, dari akun Instagram virus.Leslar, mengatakan dalam kolom komentar, Masya Allah, alhamdulillah anak baik selalu dikelilingi orang-orang baik. Luar biasa, persahabatnya alhamdulillah tentunya kita semakin bangga kepada dedek Lesti Kejora. Banyak sekali orang-orang hebat dan orang-orang baik mendukung mensupport buat hubungan Lesti dan Bilar. Kegabaran berikutnya kita lihat juga persahabat di sini ada sebuah unggahan dari guestnya abang Rizky Bilar persahabat ya yang memposting video Papa Daniel ketika diwawancara ini mengenai drama perfollowan yang masih berlanjut hingga saat ini persahabat ya ada kalimat caption yang dituliskan oleh abang Bilar tuh kan aneh banget bapak gua masa follow anaknya aja harus pakai syarat. Luar biasa persahabat yang masa diwawancara begitu Kata babang Bilar Tentunya PR besar Buat Rizky Bilar Bahwa dipolik oleh Papa Daniel Nunggu pas nikah Persahabat ya aduh, ini luar biasa Kegesrekan dari Anak dan ayah Membuat tentunya para fans tertawa bahagia persahabatnya. Kita lihat juga keunggian selanjutnya Banyak sekali tentunya Komentar hingga Dibanjiri respon oleh para fans mengenai postingan Rizky Bilar Ada fans Leslar mengatakan dalam kolom komentarnya tanggapan dari anak yang gak di follow papanya lanjut ya guys Wow Tentunya membuat heboh sejagat maya untuk dunia konoha bersahabat ya Drama perfollowan dari Rizky Bilar dan Papa Daniel hingga kita lihat selanjutnya ada pemberitaan soal drama tersebut para sahabat ya dari akun pikiran rakyat di situ ada judul Rizky Bilar putuskan tes DNA imbas kekecewaan pada perlakuan sang ayah nama Leslie kejora ikut terseret wow ya nulis berita kayak kenal korona sahabat ya kehabisan berita nih hingga menulis judulnya seperti ini para sahabat ya Tentunya doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan hubungan idola kita ini selalu diberikan kelancaran kebahagiaan. Amin ya Robbal Alamin. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada tanggapan dari kawan potret. ada pertanyaan: para sahabat ya kuliah, lesti di-follow papa bilar, tapi bilarnya enggak? Gimana caranya?" Nah tentunya ada penyampaian dan tanggapan langsung dari kawan. Awan. Dan ini menunjukkan, kata kawan persahabatnya, Lesti itu lebih disayang oleh Papa Daniel, daripada tentunya anaknya sendiri bersahabat ya, canda bilar itulah yang diungkapkan oleh kawan Hingga tentunya banyak sekali tanggapan bersahabat ya. Dalam postingan tersebut, yakni dari akun tekdon 2021 mengatakan, awas entar dicitak sama osas Kak hehe. Memang ada-ada aja nih pelakuan dari para geserkini ini para sahabat, yang membuat kita semakin bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada mereka yang selalu memberikan kita tentunya cincukan vitamin dan kabar baik lesti dan rizki bilar. Selanjutnya kita lihat juga persahabat di sini ada sebuah unggahan info soal acara Info Award 2021. Bahwasanya untuk polling sementara ditutup, persahabat ya. Ada sebuah kalimat info di sini dituliskan. Karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, maka malam puncak Infotainment Award 2021 akan diundur dan voting ditutup untuk sementara, ya Dikarenakan kondisi dan situasi saat ini, untuk acara puncak Infotainment Award 2021 akan diundur dan untuk polling ditutup sementara. Ini doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan kondisi tentunya cepat aman dan bisa berlangsung acara tersebut dan kita dukung untuk idola kesayangan kita Rizky Billar mudah-mudahan mendapatkan penghargaan dalam ajang infotainment World 2021. Berikutnya kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan terbaru Kak Lisna. Persabake ya, yang membuat kita bahagia nih kita lihat tentunya Kalisna mengunggah sebuah postingan foto dan dalam foto tersebut suasana kita lihat persahabat ya ini di puncak Bogor tepatnya tentunya di lokasi rombongan tim rizky Bilar persahabat ya kita makin bangga dan bahagia alhamdulillah kita mendapatkan kabar baik ini dari Tehlisna bahwasanya dari Elasi pastinya ada di lokasi tersebut persahabat ya dalam postingan tersebut juga tentunya Kak Lisna di situ menuliskan sebuah kalimat caption kesabaran dengan detail kecil membuat sesuatu hal yang besar menjadi sempurna seperti alam semesta luar biasa bersahabat ya. Tentunya kita lihat juga untuk penempatan lokasi tersebut Teh Lisna menuliskan di Australia bersahabat ya luar biasa juga banyak tanggapan banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun Instagram sapra02 mengatakan best nah BTW kok bisa begitu ya satunya di Australia, satunya di Padang. Oke. Okay. <laughs> Memang luar biasa. Kita cukup tahu aja, mudah-mudahan ada cirikan vitamin dan kabar baik, kabar bahagia hari ini. Tetap pantengin channel ini tersebut biar kalian tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya. Mungkin itu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.